rekan-rekan kelas 9-7 dalam hari ini saya sangat terhibur dengan jawaban saudara-saudara terutama untuk yang nomor 7 dan nomor 8 ada yang memang ngawur sama sekali luar biasa ngawurnya awur-awutan tapi ada juga yang memang menonton dengan baik dan ada beberapa yang bisa menjawab dengan cukup tetapi sekali lagi khusus untuk yang nomor terakhir kalau ditanya jarak antara simpul dengan perut yang berdekatan berarti nilainya itu adalah seperempat dari panjang gelombang kalau jarak dari simpul ke simpul yang berdekatan berarti jaraknya itu adalah setengah panjang gelombang kalau didapat misalnya satu gelombang itu mempunyai enam titik perut berarti panjang gelombangnya adalah enam titik perut tadi dibagi dua sebesar tiga lambda tulislah tiga lambda kan anda mengetik saja tidak harus dengan uraian kalimat yang demikian jelimet atau demikian rumit, anda cukup dengan kata-kata yang sederhana Dalam bahasa saudara Dan seperti itu jawabannya Nah, jadi Dari dua itu yang saya lihat Dan juga ada ini Pertanyaan-pertanyaan seperti Berapa pola dari Letak simpul pada ujung Gelombang stasioner yang terikat Ada yang menggunakan Deret, ada yang Menggunakan angka-angka Sudah Stoplah playing game anda ikuti saja polanya Saya sudah tunjukkan Rumusnya apa Apakah N kali setengah panjang gelombang Atau N kali setengah lambda Atau 2N tambah 1 kali seperempat lambda Saya sudah tunjukkan dengan panah-panah yang bergantian Saya rasa Anda tidak menonton Menyimak dengan sungguh-sungguh Sehingga ada yang memang sebenarnya bisa Mencapai nilai yang cukup Yang memadai Tapi akhirnya tidak sampai nah sekarang uh, kali ini berarti untuk minggu mendatang saudara-saudara yang warnanya kuning ini tidak usah mengikuti remedial atau dikatakan tuntas pada gelombang stasioner namun sekali lagi tonton video itu baik-baik jangan terburu-buru dengan waktu karena tadi baru dibuka pukul 11.15 atau pukul 10.15 sementara anda mau mengumpulnya jam 11 Arahkan hati saudara dulu untuk menyelesaikan topik gelombang stasioner sampai tuntas Jawab itu dengan baik sambil menonton atau bagaimana caranya anda menyimak sungguh-sungguh Dan ini berarti kesempatan untuk rekan-rekan yang lain 11 MIPA 5, 11 MIPA 6, MIPA 3, MIPA 2, juga MIPA 4 Khusus juga untuk MIPA 1 dan MIPA 8 yang nanti suatu saat anda akan menghadapi ulangan umum penilaian akhir semester kedua nah, itu juga saudara mesti be careful pokoknya simak, tonton baik-baik jangan sepotong-sepotong dan mesti harus belajar lah, sungguh-sungguh jadi untuk minggu depan sekali lagi yang tidak perlu mengikuti remedial karena sudah tuntas dan berarti saudara sudah siap untuk menghadapi uh, gelombang stasioner Episode kedua yang nanti kita akan kembali membahas mengenai pipa pada dawai, pipa pada dawai, frekuensi nada dasar pada dawai, gelombang stasioner pada dawai, persamaan gelombang stasioner yang tadi ada satu dua orang menulis menggunakan yp sama dengan dua a sin kx dan lain-lain itu kita tuntaskan dulu, minggu depan. Krista Noval Siloam, selamat, Rima Ratna Dewanti. Crescela Devita dan Corinella Giconia ada yang beberapa awal-awalnya menjanjikan tetapi dia tidak menuntaskan perhitungannya dengan sungguh-sungguh nah mohon itu dimengerti, dipelajari lagi nah itu hasil pengumuman untuk kelas 11 7 malam hari ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa